Hidup bang. Itu. Ini baru mulai. Lagi galau. pergi, ke Oh. Eh. kenapa sih siapa S lagi pergi? juga silat. Dia sama Siapa pacar Yusuf? Eh. Tenang dah. Abakal Abang sensorin yang namanya sih. Jangan orang-orang okay. Sama <s1> Bang <Lessons> Menghilang okay, okay. oh, Itu mau apa edit atau gimana? Coba lagi, coba lagi Coba lagi itu yang langsung kayak gitu Eh bisa mau Hilang! Tangan lu nampak! Nah, ada ada oh, gimana caranya dia duduk? Eh, hey, kursi! Kok dikunci? Sebelah sini, nah. tuh? Eh mendingan chicken pop pop lagi. Ya kan, chicken pop -pop, chicken pop -pop. Jadi, saya mau nge-review Hansaplas. Oh. Beta Beta moti kaki tutorial pakai samples bener ya pakai ini ah jadi kalian harus pakai ini oh, ya ini nea ya. beta dini beta dini oh eh yang gambar negara Swiss, Eng Swiss. England ih Swiss tuh ya mari kita buka sangat receh kali ya eh, kok nggak bisa <laughs> itu berplastik oh apakah sekitar senjaman untuk ini kita tengkring coba deh hmm tanya harga outfit lo anda baju dua ratus ribu dua ratus ribu celana celana tiga ratus tujuh puluh lima berarti hasilnya lima ratus tujuh puluh lima harga diri Anda berapa mahal ohh oh. oh. oh. oh ya waktu itu ketemu beli soket kan jadi, ya Srinya jadi iya mantap mantap eh aduh miskin aku eh ya. ya, lagi-lagi deh Atsu kalau kalau mau buat orang sehat banyak-banyakin dong so, <laughs> ceritanya untuk untuk orang kecelakaan aja agak lama berapa lama? kita bergambar jadi di rumah apa? kita bergambar guys mantap mantap enggak aku... sebanyak itu juga dan akhirnya gak... sudah muncul cepat-cepat cepat-cepat jadi kita tempel lalu banyak kecap hehehe wow, kecapnya sangat enak ya buat saya cicip. eh ada apa-apa ada video atau will, will, yang marah-marah Atau will, yang trigger Yang mau yang trigger Atau will uh, will be right back eh. Atau yang tuk-tuk-tuk Pas mau diginiin kah? Enggak, pas udah ah. Nah, itu bagus Oke. Okay. Pakai tasnya berarti kayak gini. Oke okay, sih. Ini tas tas baru saya. Tas ini keterangan. Dan kan. Terang kali ya sumpah ini. Nih. Basah. ya. Bisa kering sendiri. Jadi ya, kalau kena Masa, hujan, basah dia ada putih-putih beda lagi warnanya. dia bisa kering sendiri. Uh, uh, kurang wah uh, gila, tambah terang ya. Kerjanya... Ada ekonomis murah di dompet. untuk Hanya harganya harga ekonomis di dompet. Hanya 99.000 pada layar ya. Apakah tahan air? Ini bisa muat banyak banyak barang. Ada dompet, hmm, ada isinya. Apa ini? berisi? Brezzi, Kak IA. Ah, ini ini berapa Anda mau beli? Eh uh, barang ini hmm. terbuat dari juna iya yeah, kan. Ya, dari sini kayak glow in the dark coba nah. tengok. Coba tengok dari sini. Iya, iya kan? ya, emang kalau kena cahaya dari jauh bisa. Dia mau itu Udah kenyang, Cap. jam non-stop lo <laughs> Kalian mau tahu kejadiannya kayak mana? Ini dia Tapi dia mau cuma mcdonald's Jadi ya. Dum Oh jolok kamu bapak My burger Cheers Cheers <coughs> Oh, udah, udah udah di <tuk> udah kan pesan chicken burger nami rasanya rasa burger Bisa -bisa. Nah, salah rasa cinta ditolak <tuk> <tuk>